Kebanyakan manusia telah Allah berikan sebuah ciptaan yang sempurna Tapi kadang tidak bisa menjaga Allah telah menciptakan manusia dengan makhluk yang paling sempurna di antara yang lain Allah berikan tangan untuk melakukan amal-amal baik Menolong dengan sesama Allah berikan kaki untuk berjalan menuju tempat yang baik Untuk beribadah kepadanya. Allah berikan kita mata untuk melihat sesuatu yang mulia yang kita lihat sekarang, dan Allah berikan kita mulut untuk menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang telah Allah larang atau peram-peraman fasik dan jelek. Maka jika kita buka surat Al Al-Kufrat ayat 11 sampai ayat 13, kita akan melihat bahwasanya hukuman-hukuman atau balasan bagi orang-orang yang suka menggunjing atau menghibah seseorang, ia <Sukur> akan dan hidup anil, dan dan ismun, wala tetes wala yaktab. Hukuman bagi nanti orang-orang yang menghibah tangganya temannya sendiri maka Allah akan memberikan dia hidangan dari seseorang yang telah dia hibahkan tersebut. <Sukur> ayah hibah ayah pola, ma'itanlah ma'hi fakaitumu. Apakah ini tidak jijik ketika Anda akan memakan daging saudara Anda sendiri jika Anda mengiberi dia, buncing dia, tidak pernah suka dengan dia, selalu su'udun se nih dengan dia. Maka marilah kita jaga lisan kita untuk membawa kita uh, bersama warga kita dan teman-teman kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan-bimbingan para ulama-ulama kita yang sekarang yang di zaman yang modern ini banyak banget banyak banget ulama-ulama yang seharusnya ada patut contoh seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Muhammad Basalamah, Ustaz Zulkifli, Fli, Ustaz nanti yang sangat uh, nasionalisme tetapi Habib Habib Bahar, Habib Smith kita contoh patut contoh kita seperti itu pemimpin pemimpin yang selalu menegakkan kebenaran tanpa takut dia akan diapakan setelah yang dia lakukan. Maka sebagai umat muslim jangan pernah kita uh, jangan pernah kita mencoba untuk menjaga lisan kita dari kata-kata yang Maka saya sampaikan sukron hadalam ini. Astagfirullahalazim. warahmatullahi wabarakatuh.